Halo guys, Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Banesca official Oke, jadi video kali ini seperti biasa, di sini saya akan membagikan riset-riset yang terbaru lagi guys ya Oke, kita langsung aja. Simak satu persatu presetnya. <Sudkasa> <Xunicast> <Susvivor> Oke, okay, lanjut ke preset yang kedua. Oke, lanjut ke preset yang ketiga. <Susuk> Oke, lanjut ke preset yang keempat. <Susuk>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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh Oke okay, lanjut ke presiden yang kedelapan Saya lanjut ke versi yang ke-9.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 oke okay, lanjut ke preset yang ke empat belas oke lanjut ke preset yang ke lima belas Lanjut ke presiden yang ke-16. <SILENGALAN> Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-17 ya. Apa sih yang <SILENGALAN> ngepot Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-18 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-19 oke okay, lanjut ke versi yang ke 20